Gemuruh guntur tiba-tiba meledak di hutan ketika sosok lampu hijau keluar seperti sambaran petir. Fluktuasi mengamuk terus-menerus terpancar dari tongkat perak bersinar di tangannya. Dentang, enam parang pemenggal kepala penuh dengan yuan power yang kuat dibasmi secara bersamaan. Detik berikutnya, dengan tingkat pemahaman diam-diam yang mencengangkan, mereka memangkas enam poin terlemah pada Lightning Emperor Skepter. Percikan melesat keluar saat kekuatan mengamuk membentak. Bekas luka sedalam seratus kaki langsung muncul di tanah sementara beberapa pohon besar di sekitarnya langsung bengkok dan patah. Tongkat petir kaisar gemetar dengan lembut. Petir berkedip di permukaannya, menghancurkan kekuatan yang kuat melewatinya dan menyebabkan bahu lindung tersentak ke belakang. Adapun enam orang dari pengawal pemenggalan darah, mereka dikirim terbang puluhan langkah mundur. Setelah menstabilkan tubuh mereka dalam formasi setengah lingkaran di udara, mereka dengan erat mencengkeram parang pemenggalan kepala raksasa mereka saat rasa sakit yang menusuk menjalar dari telapak tangan mereka. Tidak heran kamu bisa masuk ke daftar 10 besar pemula. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Petik 2. Laki-laki dengan wajah kurus dan layu mengjilat bibirnya sementara ekspresi muram melonjak di matanya. Meskipun lindung tampaknya hanya pada tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Kecakapan tempurnya luar biasa hingga membuat mereka terdiam. Bahkan dengan enam dari mereka bekerja bersama, mereka masih tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Ekspresi Lindung tetap tenang. Keenam orang ini memiliki koordinasi yang sangat baik dan pemahaman diam-diam dalam serangan dan pertahanan mereka. Lebih jauh, seni bela diri mereka sepenuhnya identik, memungkinkan mereka untuk memperkuat kekuatan serangan mereka. Mereka memang sulit dihadapi, namun, kerja tim seperti itu juga memiliki kelemahan. Selama satu orang dipisahkan dari kelompok, kemampuan tempur mereka secara alami akan mengalami penurunan tajam. Ling Shan, pisahkan salah satu dari mereka dari kelompok. Lin Dong menangis lembut. Baik, setelah mendengar kata-katanya, Mu Ling Shan, yang sudah menunggu di sela-sela, segera mengangguk. Sosok kecil mungilnya menembak dengan eksplosif. Mengayunkan live dead coffin cover pada salah satu dari enam. Kamu ingin mati. Setelah melihat ini, tatapan keenam langsung berubah dingin tepat ketika mereka akan secara bersamaan melakukan gerakan mereka. Sosok lampu hijau sudah muncul di depan mereka, seperti hantu. Tongkat kaisar cahaya meninggalkan beberapa bayangan saat itu menyelimuti lima dari mereka. Keduanya dengan paksa mendorong masuk, memisahkan pengawal pemenggalan darah menjadi dua saat mereka terpisah. Kekuatan mereka yang awalnya sengit dan memaksakan langsung melemah secara substansial. Petir naga mengunci tongkat surga. Boundless Yuan Power dengan marah menyapu keluar dari dalam tubuh Lindong. Dengan sentakan, seekor naga petir memisahkan diri dari tongkat kaisar petir. Segera setelah itu, naga itu mengayunkan ekornya yang berisi kekuatan yang mencengangkan ketika dengan kejam memukul parang besar pemenggalan di tangan mereka berlima. Bang! Tandar bergemuruh dan lima dari pengawal pemenggalan darah segera dikirim terbang. Busur petir menutupi keseluruhan parang besar pemenggalan kepala mereka saat energi petir mengamuk menyapu sepanjang bilah mereka sebelum menyerang tubuh mereka. Menyebabkan bulu-bulu di kepala mereka berdiri. Cah, hanya setelah dengan paksa menusukkan parang pemenggal kepala mereka ke tanah, mereka berhasil menstabilkan tubuh mereka. Namun, bercak terbakar telah muncul di berbagai bagian wajah mereka. Terbukti, petir telah melakukan kerusakan besar. Dia orang yang tangguh. Satu orang bergumam dengan suara basah kuyup ketika dia melihat sosok langsing di dekatnya yang perlahan-lahan berjalan mendekat dengan petir kaisar petir di tangan. Ekspresi empat lainnya juga sedikit jelek. Mereka telah mendengar reputasi Lindong. Namun, tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan setelah menyerang. Lain kali jika kalian memilih target untuk diserang, silakan cuci mata kamu terlebih dahulu dan perhatikan dengan seksama. Aku terburu-buru jadi aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama kalian. Saat langkah kaki Dongdong -dong berhenti, dia mengirim senyum dingin ke arah lima orang di depannya. Segera setelah itu, garis kilat perlahan-lahan membentang dari pusat dahinya. Detik berikutnya, mata iblis aneh berkedip dengan cahaya kilat muncul. Itu bertepi dengan kekuatan mengamuk yang menakjubkan. Mundur, setelah melihat ini, wajah lelaki kurus dan kurus itu langsung berkerut saat dia buru-buru berteriak. Bang, sama seperti tangisan meninggalkan tenggorokannya. Cahaya kilat dari mata kilat di dahil lindung mekar. Petir raksasa seberat seribu kaki meledak seperti naga petir yang memamerkan cakarnya dan mengacungkan taringnya. Ketika sambaran petir melesat, tanah langsung hancur. Menyebabkan ngarai sedalam seribu kaki muncul. Mengubah tanah menjadi berantakan total. Kondret bis Beheading Cleaver, lima anggota Blood Decapitation Guard mengenakan ekspresi suram saat mereka memandangi naga petir yang dipenuhi energi mengamuk saat menerjang ke arah mereka. Mereka berlima bergerak dan berkumpul bersama ketika parang di tangan mereka terangkat tinggi di udara. Ekspresi sengit berkedip di mata mereka saat Yuan Power yang tak terbatas melonjak maju. Mengaung. Cahaya merah darah menyembur keluar, berubah menjadi pisau merah darah raksasa sepanjang seribu kaki. Ratusan binatang iblis samar-samar terlihat di permukaannya ketika semua jenis raungan berlari ke langit. Itu adalah adegan yang akan mengguncang pikiran dan jiwa orang. Dong melolong ketika mereka menembak maju. Naga petir dan bilah darah merah dengan kuat membanting satu sama lain di saat berikutnya. Suara keras yang mengejutkan terdengar ketika gelombang kejut berbentuk cincin yang kuat berdesir keluar. Benar-benar mengurangi hutan lebat 10.000 kaki dari pusat gempa ke tanah datar. Ketika hutan lebat runtuh, beberapa tokoh menyedihkan keluar dari dalam sebelum melanjutkan untuk melayang di udara. Mereka melihat ke arah asal gelombang kejut dengan mata bingung. Bentrokan semacam itu benar-benar mencengangkan. Persis karakter jahat mana yang bertarung. Ketika awan debu berangsur-angsur menyebar, sesosok yang memegang tongkat kerajaan samar-samar terlihat saat ia muncul di daerah yang sekarang setinggi sepuluh ribu kaki di bumi yang rata. Tidak jauh di depannya adalah lima anggota penjaga pemenggalan darah yang dalam kondisi sangat menyesal. Itu, Lindong, ah, lawannya adalah enam orang dari penjaga pemenggalan darah. Heh, dari kelihatannya, kelompok itu telah bertemu dengan tembok besi. Lindung itu benar-benar hebat. Ketika enam anggota Blood Decapitation Guard bergandengan tangan, bahkan sepuluh individu teratas dalam daftar pemula akan merasa sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dihancurkan di tangan Lindung hari ini. Ketika mereka melihat sosok-sosok yang berdiri di daerah kosong di kejauhan, bisik-bisik muncul dari para ahli di langit sekitarnya sementara kewaspadaan yang hadir di mata mereka meningkat. Mata Lindong yang acuh tak acuh memandangi penampilan menyedihkan dari lima anggota penjaga pemenggalan darah yang auranya sekarang agak surut. Dia melirik orang terakhir yang masih bertempur dengan Mu mulingshan sebelum berbicara dengan suara samar. Apakah kalian akan menghancurkan segel spiritualmu, atau apakah kamu menunggu aku untuk memenggal kepalamu? Setelah mendengar kata-kata dingin Lindong, ekspresi dari lima anggota penjaga decapitasi darah segera berubah. Mereka saling memandang, dan hanya bisa mengertakkan gigi ketika mereka menjawab, ini adalah dunia kecil Lindong. Kami akan menyelesaikan masalah ini suatu hari nanti. Petik 2. Meskipun mereka telah kehilangan agak menyedihkan, itu wajar untuk mengatakan kata-kata seperti itu untuk menyelamatkan mereka dari beberapa wajah sebelum mereka pergi. Namun, saat kata-kata mereka memudar, mereka melihat ekspresi gelap yang tiba-tiba di mata Lindong. Mereka segera ketakutan dan buru-buru menghancurkan segel spiritual di tangan mereka. Saat segel spiritual mereka hancur, ruang di sekitar tubuh mereka mulai berubah, mengirim mereka keluar dari cermin yang tak terukur ini. Sialan. Kita benar-benar sial. Setelah melihat ini, anggota Blood Decapitation Guard terakhir hanya bisa mengutuk dengan marah dengan cara yang tidak ditentukan. Dia tidak bisa diganggu untuk terus bertarung dengan Mulingshan dan menghancurkan segel roh di tangannya Melarikan diri dari cermin yang tak terukur ini Cih, Mulingshan memeluk life death coffin cover ketika sudut mulutnya mengarah ke bawah Orang-orang ini begitu mengesankan pada awalnya Tidak ada yang akan membayangkan bahwa mereka akan dengan mudah dikalahkan Ayo pergi, dengan membalik telapak tangannya Lindung menyimpan tongkat kaisar petir dia melirik ahli di langit sekitarnya yang telah terganggu oleh pertarungannya dan sedikit mengernyit sebelum menembak lurus ke arah kedalaman hutan. Ketika para ahli di langit melihat ke arah mana lindung menuju, beberapa dari mereka tergesa-gesa memberinya ruang. Mereka tidak dapat menanggung konsekuensi dari memprovokasi orang yang begitu ganas. Saat lindung dan mulingshan menghilang ke kejauhan, mereka tidak melihat sosok hitam muncul di pohon besar yang jauh seperti hantu. Dia melihat ke arah bahwa keduanya sedang menuju dan busur muncul dari sudut mulutnya saat dia bergumam. Tidak heran dia bisa menghabisi Yuan dan dua lainnya. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, Sekte telah memerintahkan agar hidupmu diambil kali ini. Saat gumamannya memudar, tubuhnya berubah dengan cara yang aneh sebelum menghilang ke udara tipis. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1006, Pertemuan. Dua Sosok dengan cepat melintasi hutan. Mereka sangat cepat, dan bahkan jika seseorang harus mengamati dengan seksama, ketika seseorang melihat sosok mereka, bola bali melalui hutan lebat. Orang hanya bisa melihat dedaunan dan ranting-ranting berkarat, sementara keduanya sudah benar-benar menghilang ke kejauhan. Kakak lindong, orang-orang itu sangat lemah. Mereka hampir tidak hidup sesuai dengan reputasi menakutkan mereka. Mulingshan mengikuti di samping Lindong saat dia bergumam. Awalnya, dia mengharapkan pertempuran besar sebelumnya. Namun, dia tidak berharap bahwa kekuatan keenam orang dari penjaga pemenggalan darah ini akan benar-benar berkurang setelah mereka berpisah. Itu juga, kalau tidak, kita akan membuang banyak waktu. Semua yang benar-benar mampu semuanya bergegas menuju gunung tak terukur dan tak seorang pun ingin tertunda selama perjalanan mereka. Secara alami akan ada pertempuran besar setelah kami tiba di kaki gunung imeasurable. Lindong tersenyum dan berkata, Selain itu, upaya kami dalam bertarung dengan mereka sebelumnya tidak sia-sia. Tidakkah kamu menyadari bahwa jumlah orang yang menghalangi kita telah berkurang? Mulingshan memiringkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia menyadari bahwa memang itulah masalahnya. Sepanjang jalan, beberapa individu yang awalnya memiliki niat buruk di mata mereka, menarik emosi mereka. Ketika mereka bertemu dua kelompok yang terlibat dalam pertarungan hebat sebelumnya, kedua belah pihak benar-benar menghentikan pertempuran mereka dan membiarkan mereka berdua melewati medan pertempuran. Bahkan, tidak satu pun dari mereka yang berani menyerang. Ini jelas terkait dengan fakta bahwa mereka berdua telah mengalahkan pengawal pemenggalan darah sebelumnya. Kalau begitu, kita harus meningkatkan kecepatan kita. Aku benar-benar ingin melihat individu-individu kuat mana yang terkumpul di kaki gunung imeasurable. Mulingshan terkekeh. Lindong mengangguk. Jari-jari kakinya menekan ranting halus yang terbentang dari dalam hutan lebat. Setelah itu, tubuhnya melesat maju seperti elang. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, meskipun jumlah individu yang kuat di sekitar mereka menurun, kekuatan aura mereka meninggalkan kejutan di hati Lindong. Namun, pada saat yang sama, para ahli itu juga mengungkapkan ketakutan besar di mata mereka ketika mereka melihat duo Lindong. Setelah melakukan kontak mata, mereka akan segera lari ke kejauhan. Jelas, mereka takut bahwa duo Lindong akan menyerang mereka. Lindong tanpa sadar tertawa di dalam hatinya ketika dia menyadari hal ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan mereka. Sebelum dia memimpin Mulingshan dan meningkatkan kecepatan perjalanan mereka. Swoosh. Tubuh Lindong seperti monyet lincah saat ia mengembara melintasi hutan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat jauh. Pada kecepatan mereka saat ini, mereka harus tiba di kaki gunung imeasurable dalam waktu sekitar setengah jam. Oh, Lindong tiba-tiba memfokuskan pupil matanya saat tubuhnya melintas. Segera, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Di belakangnya, Mulingshan buru-buru menyusul dan bertanya Apa yang terjadi? Lindong perlahan melambat sebelum dia mendarat di pohon besar Matanya menatap sebidang tanah terbuka di depannya Di tempat itu, aura berdarah terpancar darinya Lebih dari selusin mayat ada di tanah Sekarang tanah menjadi warna merah berdarah Mereka semua terbunuh Mulingshan mengerutkan kening saat dia menatap adegan ini setiap orang yang memasuki cermin tak terukur memiliki meterai rohani di tangan mereka dan mereka dapat melarikan diri dengan memecahkannya. Namun, orang-orang ini benar-benar terbunuh, jelas. Si pembunuh bahkan tidak memberi mereka waktu untuk menghancurkan segel spiritual mereka. Kekuatan dan tekniknya tidak normal dan ganas. Lindung menurunkan tubuhnya dan mendarat di depan mayat-mayat itu. Menggunakan jarinya untuk menyentuh darah. Dia mengaktifkan daya Devouring pada saat yang sama. Jejak hitam yang sangat samar muncul dari dalam darah mereka. Ini Himi, Lindong berkomentar dengan suara samar. Orang yang membunuh mereka adalah Himo, jika aku tidak salah. Ini harus dilakukan oleh Susiu atau Huachen. Orang-orang ini semua sangat kuat, namun tidak ada dari mereka yang bisa melakukan perlawanan sebelum kematian mereka. Jelas. Hanya segelintir orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini yang dapat mencapai prestasi seperti ini. Selain itu, Yi terkait. Oleh karena itu, orang dapat dengan mudah menguraikan siapa pelakunya tanpa berpikir. Mereka menggunakan jalur ini juga. Seru Mulingshan terkejut. Mereka seharusnya bertemu dengan lawan yang merepotkan pada akhirnya. Ayo pergi, Lindong mengangkat kepalanya dan melihat jauh. Kedua matanya menyipit sebelum tubuhnya bergegas maju. Lindung sekali lagi menemukan beberapa pemandangan serupa selama perjalanan selanjutnya. Para ahli itu semua terbunuh sebelum mereka bisa menghancurkan segel spiritual di tangan mereka. Ini menyebabkan mata Lindung menjadi dingin. Orang itu benar-benar kejam. Jelas bahwa tidak perlu membunuh di tempat seperti ini. Namun, dia masih membunuh semua orang yang dia temui. Ada sesuatu yang terjadi di depan. Hati-hati, mata lindung sedikit dingin saat dia menatap jauh ke dalam hutan. Di tempat itu, dia sekali lagi mendeteksi riak yang menakutkan. Kamu siapa? Sepasang manusia sengsara berkumpul bersama di sebuah ruang kosong jauh di dalam hutan. Pada saat ini, mata mereka mengandung beberapa kengerian ketika mereka menatap seorang pria yang berdiri di cabang pohon di depan mereka. Tiga pemimpin kelompok itu bukanlah wajah yang asing. Mereka adalah Wang Ling, Chen Qing dan Li Lin, yang memiliki konflik dengan Lin Dong kembali di Paviliun menyambut. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa bahkan dengan tiga orang kuat, yang berada di sepuluh besar dalam daftar pemula, berkumpul bersama, mereka benar-benar direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Seberapa kuat haruskah orang yang memaksa mereka ke keadaan menyedihkan seperti itu? Saat ini, Mata trio Huang Ling sedang menatap tajam ke area di depan sana. Ada seorang pria berpakaian hitam berdiri di atas dahan pohon. Lelaki itu tampak biasa dan biasa-biasa saja, sedangkan ujung bibirnya tersenyum. Namun senyumnya muncul seperti senyum malaikat maut di mata kelompok Huang Ling. Itu menyebabkan rasa dingin yang lebat muncul di hati mereka. Sebelumnya, mereka bertiga bahkan tidak bisa bertahan untuk pertukaran tunggal melawan orang ini. Meskipun bergabung. Kekuatannya yang menakutkan membuat mereka tidak percaya. Daftar pemula laut iblis caotik hampir tidak layak disebut. Pria berpakaian hitam tertawa lembut. Dia melihat trio Huang Ling yang tampak sedih dan tertawa. Kamu, Huang Ling sangat marah. Dia baru saja akan berteriak dengan marah ketika dia dihentikan oleh Chen Qing di sampingnya. Orang ini sangat misterius. Kekuatannya mungkin sebanding dengan Tang Xinlian dan Zhou Zhe kami bukan tandingannya, ayo pergi, ekspresi Huang Ling sedikit berubah setelah mendengar ini, wajahnya tampak sangat tidak mau, terlalu memalukan untuk melarikan diri sekarang, oh, jika kamu berpikir untuk pergi sekarang, mungkin kamu terlalu banyak berpikir, pria berpakaian hitam itu tersenyum, ekspresi di mata Chen Qing diubah setelah mendengar kata-kata ini, dia buru-buru membuka tangannya, hanya untuk menemukan bahwa segel roh di tangannya telah menghilang secara misterius. Ada garis hitam aneh di tangan mereka. Apa yang telah kamu lakukan? Mata Chen King menyusut saat dia berteriak dengan keras. Aku tidak suka meninggalkan orang yang selamat ketika aku melakukan sesuatu. Pria berpakaian hitam itu tertawa. Ekspresi tanpa ampun naik dari dalam matanya. Karena itu, kalian semua harus tetap di sini. Pria berpakaian hitam itu meraih ke depan setelah suaranya terdengar. Ki hitam jahat yang megah datang menyapu. Itu langsung berubah menjadi tangan besar. Yang dengan kejam menyapu kelompok Huangling. Bang bang bang. Kelompok Huangling secara alami tidak mau menyerah begitu saja. Powerful Yuan power meletus. Namun. Seni bela diri mereka yang tampaknya tajam dan kuat menghilang setelah menyerang terhadap telapak tangan ki hitam besar. Apa? Kejutan di mata kelompok Huang Ling semakin dalam setelah mereka melihat bahwa serangan mereka tidak efektif. Dari mana pria di depan mereka berasal, dia sebenarnya misterius ini, lagi pula. Mereka belum pernah mendengar orang seperti itu di caotik dimensi. Waktu untuk mati, pria dengan aura hitam tersenyum. Tangannya melintas dan muncul di atas kepala kelompok Huang Ling. Namun, sebelum telapak tangannya bisa menabrak ke bawah, Raungan guntur tiba-tiba terdengar di hutan ini. Seekor naga petir menembak ke hutan lebat dari luar. Setelah itu, itu bertubrukan dengan kejam terhadap telapak tangan besar. Bang, gelombang udara liar dan ganas menyebar terpisah. Kuangling dan sisanya dipaksa mundur. Sementara mereka dalam keadaan kebingungan, dua sosok mengembara melintasi hutan lebat dan mendarat di depan mereka. Lindong. Kelompok Huang Ling memandangi dua sosok yang muncul di depan mereka. Segera, mereka benar-benar terkejut. Akhirnya, ekspresi mereka menjadi rumit. Mereka tidak berharap bahwa orang-orang yang telah mengintervensi dan menyelamatkan mereka, sebenarnya adalah Lindong, yang memiliki konflik dengan mereka. Namun, Lindong saat ini tidak peduli dengan mereka. Sebaliknya, matanya menatap tajam pada pria berpakaian hitam misterius di depannya yang terakhir jelas tidak terlihat seperti orang tak berwajah. Susiu, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar pemula. Ah, akhirnya aku bertemu denganmu. Pria berpakaian hitam menatap Lindong, yang telah muncul. Dia sedikit terkejut sebelum tertawa lembut. Mata Lindong tajam, dia menatap pria berpakaian hitam dan perlahan berkata, Kamu Huachen dari gerbang Yuan, apakah aku benar? Bersambung.